Halo guys, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di channel saya guys. Kali ini saya akan kasih tahu buat kalian, bagi kalian yang mau bikin rumah baru guys, yang masih, atau yang masih penasaran berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat rumah baru guys. Oke kali ini kayak akan kasih tahu buat kalian. Nantikan video selanjutnya guys jadi jangan di skip-skip guys supaya tidak gagal paham guys Oke okay, berikut ini nanti setelah video selanjutnya guys video itu adalah untuk hitung-hitungan berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam membuat rumah dan kali ini kurang lebih nanti yang akan kita bahas adalah rumah ukuran 10 kali tujuh meter guys Oke lanjut saja ke video berikut ini guys 20 kibik herbal total uang 13 juta ditambah 80 besi ukuran 8 totalnya Rp3.360.000 terus ditambah lagi 60 besi ukuran 10 total uangnya Rp3.300.000 ditambah lagi besi ukuran 70 besi ukuran 6 totalnya 1.610.000 ditambah lagi 20 sak semen MU total 2.300.000 <tuh> ditambah lagi 65 sak semen Gresik. 2.990.000. Terus ditambah lagi 2.500 genteng. Total uangnya 3.220.000. Terus ditambah lagi untuk keperluan batu pondasi, pasir dan lain-lain termasuk untuk makan. Total uangnya dua puluh juta rupiah. <coughs> ditambah lagi untuk cup. Terus ditambah lagi untuk cup atau kuda-kuda. Delapan juta -kuda lima terus ditambah lagi kusen dan pintu 9 juta rupiah terus ditambah lagi untuk pembantunya total uang 6 juta terus ditambah tukangnya lagi 10 juta jadi total keseluruhan kurang lebih sekitar delapan puluh juta dua oke guys itu anggaran yang mungkin bisa saya sampaikan sampai di sini dulu deh guys sampai jumpa lagi guys